Mainkan Oke Nggak takut ya Kita lipat di bagian yang mah. Kita lipet. <laughs> Ini aja deh kayaknya Jangan Ini itu kayak, kayak orang sakit demam <tik> Assalamualaikum Kembali, Kembali ya. lagi bersama Mirta Wedding Kok yeah. <tik> jadi pada kesempatan kali ini kita mau bikin tutorial kerudung lagi, yang pasti kerudung syari ya, karena banyak yang mintanya. Terus kerudung syari. Oke, okay. langsung aja kita mulai ya. Mainkan. Oke. Okay. Untuk sekarang kita udah pakai ciput biasa kayak gini ya. Ciput biasa kayak gini. Nah, ini langsung pasang aja. Terus. Ini namanya bahan tile bahan tile nya itu bisa melar kayak gini tuh, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, ya. Jadi enak nanti dia bisa kesini ya tuh, uh, apa melar jadinya gampang diatur, nggak susah, nggak kaku, ya. Kita lipet di bagian yang melarnya ya, oke. Okay. Jadi di bagian melarnya nanti yang nempel ke sini, gitu. Oke, okay, jadi dia tidak bertengkar dengan batok kepala <tengkar> Ya? Ini kan uh, ukurannya 150 panjangnya kayak gini, lebarnya mat terserah ini kan karena dilipat karena lebar jadi saya, jadi aku lipat-lipat gitu loh. Nah ini sama-sama kita tutupin dulu nih bagian ininya ciputnya karena kan ciputnya warnanya kurang sama. lalu kita pasang eh, kayak brukat gitu nah brokatnya ini udah ada karetnya nggak ya. ada karetnya juga nggak apa-apa nanti tinggal di ini di apa di bentukin aja <cared cosecam> udah mulai pusing udah mulai ngantuk udah usahakan untuk bagian yang nempel pertama ini, ini jangan Ngopiok-ngopiok gitu ngambang-ngambang di sininya nih jadi suka aneh. Nah, ini kan ada bagian ininya lagi. Ada sisanya nih, kita tutup lagi nih. Kita tutup lagi ya. ini dipakai kayak pakai kerudung gitu. Soalnya biar gap ininya tuh gapnya ke tutup-tutup. Jadi di bagian melar tuh enak jadinya kan. Tidak ada pertentangan PPKM. Cup. Tetap lanjut PPKM. Curhat level berapa PPKM? Udah udah pedes banget nih kayaknya. Ya <tuh. tuh>. uh, Maaf ya. Cut cut cut. Editor tolong dikat ya. Nah, ini tutup aja ke sini. Buat nutup-nutupin leher, kan? Mau no syari. Oke, okay. lalu kita pakai no blue seperti biasa, bahan cemilan ya. Ini di bagian yang pendeknya, ya. Kita lipat. Jangan kenceng-kenceng ya, ntar pengantinnya muntah <laughs> Assalamualaikum, Nek Lalu kita Langsung ke depan aja guys Kita tutup lehernya ya Ini kalau bisa dilipat dulu Ini dulu nih kita cantolin ya ini bagian ini kedip nih jangan lupa ngedip nih kita tutup sini ya kalau bisa ini ditutup semua sama yang ini jadi rapih, jadi nggak ada bertengkaran ppkm itu lagi dendeng gimana Pkm ah. PLBJ nanti pada onor curhat nah ini kalau masih ada gini nggak apa-apa kita ke depanin lagi aja biar tambah menambah bagian Nambah apa bagian dalam aja ya kelihatan kurang rapi tuh ya ke sini ya tuh. sini jangan lupa disematin sampai baju. <laughs> itu tuh ini di ini, ini nanti tuh. ini juga nanti di giniin jadi dia nggak keluar keluar. Maaf ya. Hmm. Di sini juga cantar, cantar lagi. Oh. Eh suri. <laughs> oh, iya. Nah, coba tegap. Hmm. Kita lihat aja ya biar nanti kelihatan. Lalu kita pakai film belakangnya dulu. Tidak peduli. Apple Pen Apple Pen Jadi ini, uh, kemarin kan yang simple-simple Ini ntar ada bagian-bagian kayak gininya nih buka gini gininya Jadi Manis Semanis PKM ppkm <laughs> PKM lagi <laughs> Ini aja kayaknya Jangan kayak kayaknya. orang sakit demam. Bye bye Lalu kita pakaiin Ceker Ceker beladuk Garing Kita pakai ini DJ It in the house yuk Pegangin dong yang sini. Oke kita kasih lihat. mudah bukan membuatnya udah lihat ya tadi tayangannya oke kalau misalnya ada ide lagi mau dibikin video apa langsung komen aja di bawah kita pamit dulu undur diri jangan lupa di like subscribe dan komen dadah sehat selalu salam